Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini uh, kembali lagi ya bersama dengan Kusma Kreatif. Untuk kali ini uh, di sini saya mengalami error yang sama uh, ketika saya membuat project uh, ini ya JS ya. Dan tadinya saya uh, di sini, tapi di sini saya sudah solve ini ya. Uh, tadinya saya mengalami error, errornya ini, errornya ini seperti ini. Uh, notmon ps cannot be load because running script is disable. nah, cara untuk mengatasi kayak gini, sangat mudah ya tinggal teman-teman uh, ini kayak gini nih uh, pada app ini uh, disable ya sistemnya disable oke, okay, kita langsung masuk ke cell ya, jadi ada namanya di windows itu, kalau saya pakai ini saya pakai windows power cell power cell, nah di sini langsung aja klik run Ad administrator nah sebenarnya di disini saya membuka dari ini ya teman-teman bisa dari kode daemon atau dari referensi lain ya eh bisa dari ChatGPT juga lah ya sekarang yang AI yang lebih ini oke langsung saja nah ketika nanti ketika teman-teman ini masukkan Kayak seperti ini, get execution policy ya. Jadi, nanti akan mendapatkan bila mana di sini restrict ini artinya harus di unrestrict ya, biar bisa uh, menjalankan not mon di uh, JS ya. Jadi, di sini perlu di uh, unrestrict. Nah, di sini saya set execution police remote sign bisa seperti ini, atau dengan cara yang kedua yaitu menggunakan set execution policy unrestricted ya unrestricted jadi ketika habis itu dies nah nanti teman-teman jalankan lagi uh, projectnya dari di ini di apa namanya vs code uh, misalkan jalankan sudah langsung berjalan oke okay. seperti itu tutorial cara uh, mengatasi ini ya mengatasi sistem disable ya, not moon PS cannot, cannot below load ya, because running script is disable. Nah, cuman simple caranya, hanya yang pertama jalankan script yang ini, sudah dijalankan, nanti akan muncul yang kayak gini, berarti masih restrict ya. Nah, tinggal kita buat nya dengan cara gini, atau dengan cara yang kedua juga bisa nih, ya. Nah seperti ini, oke. Okay. Nah seperti ini, unrestrict ya, unrestrict. Nah gini, enter sama aja, dan setelah itu klik yes seperti di atas, situ sudah bisa. Oke, okay, mungkin itu saja tutorial untuk menanganin uh, Notmon yang tidak bisa berjalan. Oke, okay, mungkin itu saja, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.